Oke kembali lagi di Mah gimana sih caranya bersin jam tangan itu? Untuk jam tangannya di sini ada apa aja sih? Nah di sini ada stainless, nilon untuk jisok menggunakan resin pastinya. Untuk bahan-bahannya di sini ada sabun cuci piring, merek apa aja bebas yang biasa di rumah lah lalu ada air, alkohol, sama lap kering aja oke langsung cuci aja deh pertama kita langsung ke g-shock yang nah, biasanya di bagian sini kotornya bisa menggunakan sikat sama sabun mungkin bisa langsung pang aja ya bahan-bahannya Untuk kebersihnya, nah, kalau lumayan lalu nilon aslinya untuk strapnya ini udah dimodifikasi sih sama tim kita. Sebenarnya ini strapnya dari stik spinnaker sendiri, leather water resistant, tapi kita rubah lagi, modifikasi lagi menggunakan nilon. Kita strapnya lepas dulu, kita nggak ikutan cuci. Kalau nilon, mungkin perlakuan cucinya. Sama seperti kain kebanyakan Ini Spinnaker sp 571 Bull California Dia memiliki water resistant hingga 100 meter Nah ini Sebelum cuci Pastikan kerownya tertutup sempurna Jangan ada renggang Ini masih ada renggang Usahain tertutup sempurna Oke di sini langsung kita bisa menggunakan air sabun atau menggunakan alkohol ini untuk yang laba ini lap kering bisa campur ke alkohol ini cukup dibilas untuk ujung-ujungnya perhatiin juga yes di sini lebih mengkilap adanya cuma air sabun nih kan jam divers, langsung masuk aja langsung dibersihin untuk sela-selanya untuk sikat gigi bebas dengan tingkatan soft hingga medium untuk mencegah baret juga kejam tangannya sayang dong beli mahal mahal baret pula gara-gara besihin oke sudah bisa kita bilas ya ada air sabun sama air untuk bilas Ke stainless steel, stainless steel juga jangan sampai saling kebendur ya. Kita di sini hanya menggunakan yang menggunakan alkohol, sama lap kering. Bersihin jam tangan, jangan sampai mengoperasikan kronograf karena di sini anda bakal masuk ke movement-nya. Oke, okay, tiga jam tangan udah mimin bersih ini, uh, lumayan juga ya, oke okay, sekian untuk bersih-bersih jam kali ini, stay safe and stay at home, oke okay, bye.